Saat khutbah Jumat Imam Besar Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu Dr. Fuad Muzakar Seregar meninggal dunia pada Jumat 27 Agustus 2021. Informasi terhimpun peristiwa tersebut terjadi usai Ustadz Fuad Muzakar Seregar menyampaikan khutbah yang pertama. Saat duduk di selakutbah kedua, Ustadz Fuad tidak berdiri lagi. Sontak, jemaah segera memberikan pertolongan ketika melihat sang khotib terkulai di kursi mimbar. Tampak terlihat melalui rekaman CCTV, para jemaah memasuki ruang mimbar dan memberikan pertolongan. Selanjutnya untuk khutbah kedua langsung digantikan oleh Ustadz Adi Sucipto dan Imam Sholat Jumat oleh Haji Rusli M. Daud, Imam Besar Masjid Raya Baitul Izzah, Provinsi Bengkulu. Kita berdoa semoga almarhum Fuad Muziakar Sergar, Husnul Khotimah. Amin, Amin, Ya Rabbal Alamin.